Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Wakif Yang dirahmati ya Allah Hari ini kita tiba di Ternate untuk mendistribusikan solar cell Tapi perjalanan kita tidak berhenti di sini Karena setelah ini kita akan menuju ke Atlian Halmehera Timur Tepatnya di suku Togotil Insya Allah kita akan mendistribusikan 200 unit solar cell Tapi ini tahap pertama kita uh, membawa 50 unit solar cell yang akan didistribusikan di Patrian Halmahera Timur Doakan kami terus ya, sahabat wakil